Halo Assalamualaikum Sobat Desa semuanya Terima kasih telah mampir di channel ini Channel Alana Sekolah nih Channelnya dari Desa Untuk Indonesia Terima kasih juga kepada Sobat Desa yang sudah subscribe Like video ini dan membagikan kepada Sobat Desa yang lain Nah bagi yang belum subscribe ya juga nggak apa-apa Terima kasih juga Oke ya Sobat Desa Kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi sangat penting nih yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan sobat-sobat tentang kapan BLT dana desa tahun 2022 itu cair nah ada juga sobat-sobat yang menulis di kolom komentar desa saya belum cair di tempat saya belum cair nah itulah memang di awal-awal tahun begitu banyak curhatan dari sobat-sobat ini ada surat penting dari Kementerian Keuangan nah sebelumnya juga Gus Menteri Abdul Halim Iskandar meminta juga kepada Kepala Desa Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyaluran dana desa begitu juga belte dana desa agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat oke okay? ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus ini ya Sobat Desa suratnya yang sangat segera sifatnya ya pada tanggal 24 Februari surat ini dikeluarkan Percepatan penyaluran BLT desa dan realokasi dana desa ini surat ini ditujukan kepada bupati atau wali kota penerima dana desa. Nah, dalam rangka pengelolaan dan pemempatan dana desa untuk penurunan angka kemiskinan di desa melalui program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dan kegiatan dukungan pemulihan ekonomi skala desa. Dapat disampaikan beberapa sebagai berikut: ada beberapa poin, ya. Di sini ada empat poin. Ya, yang pertama, pada bupati atau wali kota agar segera mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap 1 dan BLT desa, serta berkoordinasi dengan kantor pelayanan pemendaharaan negara atau KPPN setempat dengan langkah-langkah sebagai berikut: yang pertama nih, menyiapkan dokumen. Persyaratan penyaluran dana desa berupa surat kuasa, Perdes mengenai APBDes. Yang kedua merekam data jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM BLT Dana Desa dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh kepala desa pada aplikasi OMSPAN. Yang ketiga memberitahukan kepada kepala desa bahwa APBDes yang telah ditetapkan sebelum PMK nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa Itu dapat digunakan sebagai persyaratan di yang apbd-nya ditetapkan sebelum PMK ini Melakukan perekaman realisasi jumlah KPM Yang telah menerima pembayaran BLT desa Dan melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur Tiap-tiap bulannya Untuk selanjutnya mengajukan penyaluran dana desa untuk BLT desa triwulan berikutnya Nah, untuk bulan selanjutnya maksudnya. Poin kedua, kebijakan realokasi dan desa bagi desa yang tidak melaksanakan BLT paling sedikit 40% antara lain terutama Bupati atau wali kota dapat merealokasi dana desa antar desa setelah Kementerian Keuangan menyampaikan data total dana desa yang direalokasi dalam rangka melaksanakan program prioritas pemerintah wilayahnya oh ini poin yang ini bagi desa yang tidak sampai 40% itu di antar desa Tuh, itu permintaannya yang kedua bupati diberikan diskresi untuk menetapkan skema realokasi sebagai berikut pertama merelokasi sebagian selisih dana untuk BLT desa di rekening kas umum negara atau RKUN ke desa lain untuk membutuhkan tambahan dana desa dan atau merokasikan kembali selisih dana desa untuk BLT desa ke RKW ke desa yang bersangkutan oh itu ini yang perlu dipahami nah ke ketiga bupati atau likuota tetap tempo ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 190 tentang pengelola desa Nah, poin ketiga sehubungan dengan adanya surat permohonan dari beberapa kepala desa nih ditujukan kepada Kementerian Keuangan perihal permintaan bantuan dana desa. Dengan ini kami sampaikan ya kata Kemenkeu ya bahwa pemerintah telah menganggarkan dana desa anggaran tahun 2022 sebesar 68 triliun yang dialokasikan ke 24.960 desa berdasarkan permulaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan anggaran dana desa tersebut bersifat final tidak dan tidak terdapat tambahan pendanaan lain dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN ini terkait ada permintaan tambahan dana desa nih. Nah, itu jawaban Kemenkyu final ya poin keempat dalam rangka menjaga government pengelolaan keuangan desa dan upaya menghindari adanya Indikasi penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa kami menghimbau kata Kemenkyu ya bupati atau kota, agar berperan aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan dana desa kepada kepala desa kedua bupati atau oleh kota dan kepala desa diharapkan agar meningkatkan kewaspadaan atas informasi yang diberikan oleh oknum yang menjanjikan tambahan dana kepada desa, selain dana desa, dengan meminta imbalan berupa uang atau bentuk lain. Oh, ini, ini Mungkin ada oknum-oknum yang bermain menjanjikan sesuatu dapat tambahan dana desa. Itu hati-hati, itu minta kepada bupati untuk lancarlah sosialisasi, tidak ada itu. Ada tambahan dana desa. Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Primaan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Primaan Keuangan. Terima kasih. Itu ya, surat dari Kemenkyu supaya cepat, BLT desa dicairkan, syaratnya. Kemudian, poin yang terakhir tadi ada uh, menjaga tetap tidak termakan janji-janji manis yang menjanjikan ada tambahan dana desa kepada desa. Harapannya, nantikan ada pemain-pemain sehingga minta ABCD, dan seterusnya. Terima kasih, Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.